Okay, sobat youtube Selamat datang dan selamat datang kembali Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Ini channel youtube Kartewa TKH yang membahas tentang drone view, touring motor, dan wisata Oke okay, kali ini kita akan mencoba fitur follow me ya Yang dimana fitur ini baru pertama kali ini Saya, eh, saya coba ya Ini benar-benar fitur yang kalau nanti terjadi kesalahan mungkin eh, sobat youtube jangan ini ya jangan kritik ya soalnya ini baru pertama kali saya terbangkan dengan mengikuti polomi me ini oke kita arming karena sudah siap ya GPS-nya lumayan nggak kelihatan sih ini dari terik siang matahari oke drone sudah mulai terbang Oke okay, Sobat Youtube kita lihat Gimbalnya kita turunin sedikit Jangan terlalu tinggi ya Oke okay, pelan Oke okay. ah, Saya belum kelihatan nih Sobat Youtube Kelihatankah Kalau belum kelihatan kita turunin lagi Ke belakang Ada gak ya kita ya Oh ada ya kelihatan Oke okay, itu saya ya Sobat Youtube satu dua tiga nah kita naikin dulu halo karena ini pertama kali ya kita coba fitur polomi ini kita di ketinggiannya karena di sini ada ada pohon juga ya meskipun ya enggak terlalu tinggi kita coba di di 20 meter aja ya di 20 meter Oke okay, 18 19 okay 20 oke okay, segini cukup sepertinya ya coba youtube uh, kita mundurin lagi drone nya ya mundurin lagi kita mundurin lagi terus kita klik yang ini apa itu Please continue cancel ya Bukan yang itu, itu tombol RTH Ternyata yang saya pijit Nah ini kita baru melihat Follow me ya Follow me itu berarti Follow image ya GPS follow atau follow image ya Saya juga bingung nih Oke kita coba aja uh, Image follow ya image follow Image follow Under Oke mana mana ya kalau image follow saya juga bingung nih oke sobat YouTube uh, saya coba dulu di sini ya kita coba sini ya karena terlihat ini masih terik ya oke okay, sobat YouTube belum berhasil ya saya nih eh uh, coba kalau yang bisa Tolong dibantu nih nanti di komen ya caranya gimana ini untuk GPS polo atau image polo ya Kalau image follow seperti ini Slide drag to star Star apaan? Belum dipilih ininya juga Mana image-nya? Ah Benar-benar ini enggak kelihatan Sobat Youtube Ini Ah pusing nih sobat youtube <laughs> Aduh mana sih ah saya nggak ngerti nih cara pakainya. Kalau image kita oh iya ya okay, oke okay, oke okay. kita turunin dulu sih gimbalnya ya. Sepertinya nggak kelihatan saya ya. Mau molo apa dia ya? Oke okay. oke okay. kita geser dulu ke sebelah sini ya. Oke, geser ke sebelah sini dulu Oke. Oke, kita turunin lagi gimbalnya Oke Nah, ini Kalau mau imak follow Berarti kita Klik dulu ya Klik dulu Setelah itu Apa ya ini yang harus diklik ya oh, Ini dalam mode imag follow ya Terus oh image yang di yang dikliknya mana? Clean Angel lah, apa ini? Oh image follow. Kita matiin dulu image follow-nya. Ah ini soalnya ini kesulitan ya sobat YouTube kalau lagi terbang kita jadi apa namanya tuh uh, panik ya. Gimana caranya kalau GPS follow gua apa nih GPS follow? Klik GPS follow. Polomi, ready? Oh ini yang Polomi itu ya. Oh jadi dia mengikuti ini apa? Uh, ini coba kita jalan sedikit ke sini ya. Apakah dia mengikutinya? Apakah dia mengikutinya? Oh iya ternyata dia mengikuti sobat YouTube. Ini GPS GPS yang ada di HP ya seperti yang diikuti oleh dia ya. Oke kita coba aja kita sekarang naik motor nih. Kita simpen dulu Ininya di box motor saya Apakah dia mengikuti saya Oke Kita nyalain motornya Dan dia masih anteng ya di atas Aduh Kelihatan ya sayang susahnya banget nih Oke kita ikutin Apakah dia masih diam gitu Atau mengikuti kita Yang GPS follow ini <tuh> Mohon diperhatikan, apakah dia mengikuti ini karena saya nggak melihat monitor ya, saya naik motor aja, naik motor aja, hingga nggak lihat monitor, nggak lihat apa HP saya ya, saya lurus ke depan, tapi sepertinya dia mengikuti ya, Di sebelah kelas Di diikuti oleh GPS. Oke, nah sekarang ada obstacle ya pohon, apakah dia masih mengikuti juga? Oke okay, obstacle, obstacle, obstacle-nya ada dan dia mengikuti. Nah sekarang terhalang oleh rumah ya oleh rumah, terhalang oleh rumah. Apakah dia masih mengikuti Sobat YouTube itu? Uh, bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan. Nah ini sekarang saya belok dan dia terhalang oleh pohon-pohonan. Apakah dia masih mengikuti saya atau tidak? Jangan-jangan enggak -jangan. ada dia pulai way. Oh ternyata ada ya di atas Oke okay, sobat youtube Nah kalau image itu dia gambar yang dilihat ya Tapi kalau untuk GPS follow HP kita yang dia ikuti ya HP GPS dari HP Oke okay, sobat youtube Ini masih lancar kayaknya sobat youtube uh, GPS follow ya Oke, okay, sobat Youtube, untuk SJRC F11S 4K ini cukup baik ya ternyata dia uh, fitur-fiturnya tidak banyak bohongnya gitu ya. Ya, sedanglah untuk harga drone yang sekitar 3 jutaan ya. Jadi cukup lumayan, ini bagus, sehingga kita nyaman ya memakainya. Nah, ini untuk GPS Polo ini baru pertama kali saya terbangkan, nah saya pakai ya, dan saya di awal tadi masih bingung ini harus bagaimana gitu ya tapi ternyata mudah sekali ya untuk GPS follow jadi untuk ini sebaiknya menggunakan GPS follow oke kita cukup sampai di sini atau kita lanjut kita lanjut aja lah nah, sekarang kecepatannya akan ditambah ya kecepatannya akan ditambah ya di mana ya saya nggak lihat drone -nya. oh ada ya ternyata dia tetap mengikuti persiapan tempatannya tadi saya tambah sedikit ada mobil nah, ada mobil oke tempat itu oke kita tambah lagi ke masih mengikuti kita ya Sobat YouTube Ah saya sangat senang nih menggunakan drone ini Sobat YouTube drone ini cukup handal ya dan kita bisa andalkan Oke okay, kita sekarang takut kelamaan uh, baterainya takut habis kita mulai pulang ya kita kembali ke tempat asal Oke okay, dengan kecepatan yang cukup Ya jadi Kesimpulannya, sobat YouTube, Drone ini bisa mengikuti, bisa mengikuti kita ya. Sekarang drone nya ada di mana? Saya kurang tahu, tapi dia tetap masih mengikuti kita. Oke, dia masih maju ya. Coba kita berhenti dulu sebentar. Apakah dia juga ikut berhenti? Kita berhenti dulu sebentar. Apakah dia ikut? Oh iya, ternyata dia ikut berhenti ya. Ini saya ya, dadah dadah. Oke, maju lagi, sobat YouTube apa lagi ya? aduh saya sungguh bahagia nih punya apa drone yang cuamik ini ya <guluh> e, drone ini cukup cukup pintar ya cukup pintar ya. Nah, bagaimana caranya untuk uh, image follow gitu Saya masih bingung Kan ketika terbang uh, Ini siang hari ya Jadi uh, HP saya Tampaknya agak gelap gitu ya Saya bingung tadi Terus bagaimana Oke okay, Seperti itu Sejauh ini Kita pulang kembali ke titik awal tadi Drone ini masih mengikuti kita ya Masih mengikuti kita Oke okay, kita belok Nah mungkin perbedaannya dengan ima, e, image follow sama GPS follow yaitu pada halangan ya saya belum tahu nih kalau image follow itu kalau terhalang si objeknya terhalang sesuatu apakah dia masih mengikuti kalau GPS follow ini udah pas ya dia terus mengikuti kemana kita berangkat ya <guruh> karena e, dia terus mengikuti e, GPS yang ada di HP mungkin itu sobat youtube Uh, tapi saya menghentikan image GPS GPS nya eh, ntar ya, belum tahu nih. <laughs> kita coba aja. Kita saya uh, Sudah nyampe di titik awal tadi ya. Sudah nyampe di titik awal tadi kita terbang ya. Oke ya, sobat YouTube, kita simpan dulu motornya di sini karena ini jalannya sempit sekali ya. Jadi saya susah nih nyimpen motor di sini. Oke selesai. Ternyata drone nya ada di atas kita ya, oke kita tangkap saja drone nya untuk nangkapnya kita jalan dulu ke sini ya. Nah, oke sekarang kita pijit apa ya? <gifat> oke sobat ini terus mana yang stopnya itu ya? Stop image polo, image polo stop gas ah enggak kelihatan lagi. Oh ini sepertinya ya kita matiin. Oke kita turunin drone nya kita turunin kita arah ke sini dulu sedikit kita turunin drone nya oke okay. aduh Ntar ya kita turunin oke okay. kita turunin drone oke okay, turunin lagi turunin lagi oke okay, turunin lagi ini masih banyak motor ya sahabat YouTube. Oke, okay, kita majuin dikit aja, majuin dikit. Pelan-pelan aja. Oke, okay, pelan-pelan majuinnya. Kita geser ke kiri dulu. Oke, okay, kiri lagi. Kita turunin dulu dikit. Oke. Okay. Oh, hadapnya di kesana ya. Ada angin nih, guys. Oke, okay, putar dulu dikit sini. Putar, putar, putar, putar, putar. Oke, okay, maju dikit. Ah, ini Penerbangan secara manual ya, eh, landing secara manual ya. Ini perlu trik ya. Oke landing di tangannya, sobat YouTube kita berhentiin. Oke, belum berhenti ya, agak lama. Oh ternyata sudah berhenti. Oh saya lupa merekam merekam lupa sobat YouTube, tahu hasilnya nanti gimana. Lupa merekam di drone nya nih, selalu saya lupa nih untuk merekam di drone nya. Oke kita hanya bisa merekam di sini ya. Oke sobat YouTube, kita sudah saja kita matikan drone nya.